Apa yang ada di benak Anda ketika mendengar Italia? Apakah sepak bolanya? Mungkin sejarahnya. Baiklah, silakan tonton video ini yang akan mengupas fakta Italia dari deretan fakta. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa support channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan jangan lupa share videonya. Italia merupakan negara yang berada di benua Eropa. Negara ini cukup terkenal dengan wisatanya yang menarik. Tidak heran jika kota-kota di Italia selalu menjadi magnet bagi pelancong dari mana saja. Selain dari itu, Italia juga terkenal dengan gizanya dan nyanta akan dilupa oleh masyarakat dunia yaitu kehadiran para mafia Italia yang sudah sangat terkenal. Inilah fakta-fakta unik dari Italia. Fakta pertama, pizza jadi dasar warna bendera Italia. Tahukah kamu, gabungan ketiga warna yang ada di pizza yang konon katanya merupakan resep asli pizza Margherita yang merupakan simbol triwarna bendera Italia. Warna hijau merupakan warna dari daun basil, warna putih dari mozzarella, dan warna merah merupakan sayuran tomat. Fakta kedua, orang Italia sangat fanatik dengan sepak bola. Di Italia sepak bola merupakan olahraga yang sangat populer, maka tidak heran jika Italia memiliki prestasi yang cemerlang di dunia sepak bola. Stadion San Siro di Italia adalah yang paling terkenal di Milan karena mampu menampung 85.000 orang. Sementara itu, Italia sendiri telah memenangkan Piala Dunia sebanyak empat kali. Ada julukan unik bagi penggemar pesepak bola di Italia, yakni disebut Tifosi yang berarti pembawa penyakit tikus. Hal ini dilatarbelakangi tingkat fanatisme yang sangat tinggi, mirip dengan demam tipes. Fakta ketiga, warisan dunia terbanyak. Negara Italia bisa dibilang negara dengan situs warisan dunia terbanyak. Bayangkan saja, di baran UNESCO dunia tercatat ada sekitar 50 situs warisan dunia yang terdaftar. Di antaranya yang paling sangat terkenal yakni Colosseum di Roma, Italia. Selain itu, kastil-kastil di Italia juga dikenal dengan arsitektur klasiknya yang menjadikan negara Italia seperti sebuah bangunan untuk mengenang masa-masa bersejarah di benua Eropa. Fakta keempat, peraturan dan hukum yang aneh. Regulasi atau peraturan hukum yang berlaku di negara Italia bisa dibilang unik dan tidak biasa. Bayangkan saja seorang pria bisa ditangkap oleh pihak berwajib, lantaran mengenakan rok di depan umum. Bahkan di Milan Italia terdapat persyaratan hukum untuk selalu tersenyum setiap saat kecuali jika sedang berkunjung ke rumah sakit atau pemakaman. Namun yang paling unik adalah meninggal di sebuah pemakaman yang sudah penuh terisi adalah tindakan ilegal. Fakta kelima mengenalkan buah-buahan Hal tersebut merupakan karena kehadiran Christopher Columbus asal Genoa Italia melalui program yang bernama Columbia Exchange. Penduduk Florida dapat mengenal jeruk, penduduk Ecuador dapat mengenal buah pisang, penduduk Irlandia dapat mengenal kontang, Kolombia dapat mengenal kopi, Hawaii dapat mengenal nanas. Itulah fakta-fakta unik dari Italia. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita dan menjadi media pengetahuan.